Oke okay, masih bersama channel Nur Firda. Oke okay. kali ini kita mancing ikan. Saksikan terus. Oke okay. jangan lupa di subscribe ya channelnya. Lanjut mancing dulu.